Breakmu makin seru. Dorayaki ada yang baru. Dorayaki cokok pinat. Dorayaki honey. Dan dorayaki cheese Hokkaido. Pancake ala Jepang yang lembut dengan isi kastard yang melimpah. Sari kue. Break dulu. Enjoy kue seru.